Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lestlor Lovers Dimanapun kalian berada, selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan informasi menarik terbaru Terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung ya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 kita lihat ke kabar pertama ada momen spesial membahagiakan ya untuk kita semua warga Gono Happy cinta Leslar ketika di momen vlognya Atau Aurel persahabat dia perhatikan tatapan dari Papa Rizky Bilar kepada bunda Leske Kejora masya Allah banget ya memang tak pernah berubah mudah-mudahan Leslar selalu banyak support selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan kita lihat juga salvo dengan Baby yang digendong oleh Atta halilintar Allah banget ya. Kita doakan juga nih buat Kak Loli, Semoga persalinannya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Amin. Momen ini pun diunggah kembali bersahabat oleh akun Instagram @tingalskeleslar. Disebut juga di kalimat caption yang dituliskan. Ya Allah, natah bininya biasa aja dong, ngap. Kenapa sih? Dia mah kalau bininya lagi ngomong tuh suka senyum-senyum gitu, Masya Allah banget ya. <guluh> Ini yang tentunya tidak pernah berubah dari seorang Rizky Bilar. Tatapannya selalu saja membuat kita semakin baper dan bahagia. Kita lihat juga ke momen berikutnya, masih di momen vlognya Alka Aurel. Kita lihat rasa beti ya. Lesti dan Rizky Bilar menunjukkan keromantisannya di depan. Ata Halilintar dan Aurel Hermansyah, Masya Allah banget ya. Semoga rumah tangga lesti Miller selalu langgeng, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Aneskalis Lawlor vers. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan ngabucin di depan paman Nur ama papa Tak love love love katanya itu masya Allah banget ya memang lesti dan Bilar ini tidak dibuat-buat mereka spontan melakukan keromatisan dalam tentu persahabatan yang membuat banyak orang pastinya baper wow <aroaro> ada juga di sini ada kalimat yang diposting Aku ada bukan hanya untuk menemanimu berbahagia, tapi juga untuk menemanimu dalam segala masalah yang tak bisa kau katakan pada dunia. Wow, Masya Allah banyak ya. Mudah-mudahan semakin banyak doa, support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus, mencintai, Lesti, dan Rizky Pilar. Berikutnya, persahabat kita mampir ke fashionnya Abang L. Ketika BBL digendong oleh Mamanur, disimak persahabat, ya ini outfit yang dipakai oleh BBL bukan kaleng-kaleng. Untuk harga baju saja, ini dibantu seharga Rp 3.156.912. Merek baju persahabatnya Versace ini luar biasa, dan baju merk Fendi-nya juga persahabat dibantung seharga Rp 6.250. Delapan ribu enam untuk harga baju merek Fendi. Ini satu paket, ya, Masya Allah. Dan untuk sepatu dibanderol tiga ratus tiga kita sampai juga dengan harga kaos kaki yang dipakai oleh BBL. Ini dibanderol seharga satu juta empat Rp 1.472 rupiah. Masya Allah Harga kos kakinya BBL saja Mengalahkan harga sepatunya Luar biasa mudah-mudahan berkah Barokah dan selalu diberikan Kelancaran rezekinya Amin Kita lihat juga persahabat Ke kabar berikutnya Jangan lupa juga persahabat kita mampir Untuk memvoting Di aplikasi video dan SMS juga ya, Jangan lupa di ajang SCTV Music World 2022 dukung penyanyi favorit kamu di vote sekarang persahabat ya di aplikasi video atau lewat SMS juga Alhamdulillah Lesti dan Ungu juga dengan lagu Bismillah Cinta ini masuk video klip paling ngetop dan Alhamdulillah juga Lesti dan Rizky Bilar masuk kolaborasi paling ngetop dan Lesti masuk Nominasi penyanyi dangdut paling atop Alhamdulillah bersayap ya dan selanjutnya juga Lagu bawa aku kang penghulu Penyanyi Lesti ini masuk lagu dangdut paling atop Dan bismillah cinta juga masuk lagu pop paling atop Yuk sama-sama kita dukung Sama-sama kita support Mudah-mudahan idola kesenangan kita kembali Memborong banyak piala penghargaan untuk kabar selanjutnya, persahabat kita simak juga nih ada info dari Leslar Sajak Ada sebuah kalimat info, kalimat yang di posting Mau ikutan giveaway 10 voucher VIP Juke selama satu minggu? Caranya mudah, cukup dengan Follow akun Instagram Rizky Bilar, Lestik Gejora, Leslar Entertainment, L2W, dan Leslar Sajak Yang kedua, like, share, dan komen Mau serta take lima teman kamu di postingan ini Yuk jangan sampai ketinggalan Tuh bersahabat ya ini info nih Untuk kita semua warga Konoha Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia Dan selalu diberikan kesehatan Amin Untuk berikutnya juga sahabat Ada info juga yang kita dapatkan dari Dede Prawira di Digas pribadinya mengunggah sebuah postingan info Soal akun Leslar Entertainment perhatikan dan disimak juga di info penting ini beware ama akun ini ya kita nggak pernah ada akun terpisah untuk bikin giveaway dan tolong lebih teliti namanya aja itu jelas-jelas salah kata entertainmentnya cuma leslar entertainment yang asli tuh persahabat ya ini info pentingnya jangan sampai tertipu lagi bahwa di sini ada nama akun instagram yang sama persahabat tetapi ini bukan yang asli ya, disimak dan kita harus ngikuti yang asli, ini info dari Dede Prawira langsung doakan saja, mudah-mudahan online entertainment selalu berkembang sukses, jangan Sukses dan jaya selalu, amin Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik berikutnya Di hari yang berkah ini Persahabat, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu kompak Untuk mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Baby L. Jangan kemana-mana, total stay tune di channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya